Buah yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Sebagai seorang ibu hamil, Anda pasti ingin memastikan bahwa makanan yang Anda konsumsi memberikan manfaat bagi kesehatan Anda dan bayi yang sedang tumbuh di dalam kandungan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memilih buah yang tepat untuk dikonsumsi. Satu Pisang. Pisang kaya akan potasium dan serat yang dapat membantu mengurangi risiko preeklampsia selama kehamilan. Pisang juga dapat membantu mencegah sembelit dan mengurangi gejala mual yang sering dialami ibu hamil. 2. Apel Apel mengandung antioksidan, serat, dan vitamin C yang tinggi. Antioksidan dapat membantu mencegah kerusakan sel dan memperkuat sistem kekebalan tubuh, sementara serat dapat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. 3. Jeruk Jeruk kaya akan vitamin C dan asam folat yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi Anda. Asam folat dapat membantu mencegah cacat lahir dan gangguan perkembangan otak pada bayi. 4. Mangga Mangga mengandung vitamin C, vitamin A, dan serat yang sangat penting bagi kesehatan ibu hamil. Vitamin A dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kesehatan mata, sedangkan serat dapat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. 5. Buah-buahan beri Buah-buahan beri seperti blueberry, raspberry, dan strawberry kaya akan antioksidan dan vitamin C yang tinggi. Antioksidan dapat membantu melindungi sel dari kerusakan, sementara vitamin C dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 6 buah delima Buah delima mengandung antioksidan, vitamin C, dan asam folat. Asam folat sangat penting untuk perkembangan otak dan saraf bayi. Buah delima juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung ibu dan bayi. Itulah 6 buah yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Pastikan Anda memasukkan buah-buahan ini ke dalam diet Anda untuk memastikan Anda dan bayi Anda mendapatkan nutrisi yang cukup dan sehat selama kehamilan. Terima kasih sudah menonton video ini, salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.